Uh, mengenai tips and tricks soal essay, uh, kita akan bahas satu satu ya, mungkin bisa langsung next aja mas yang pertama yang tadi untuk personal statement kita harus mulai dengan strong opening, dalam dalam artian langsung next aja mas ya ini, nah okay. jadi kita harus dari paragraf pertama tuh kita harus bisa membuat, uh, bisa mengimpress dari si pihak admissions uh, mengapa karena UNIV ini tuh tiap tahunnya menerima ratusan applications, event ribuan applications. Jadi kita jadi bisa dibayangkan ya kalau kita sebagai admission kita harus melihat ratusan essay tiap tahunnya. Jadi itu kita harus bikin samping yang berbeda. Gimana kita show uh, di, gimana caranya buat mereka impress. Yang pertama kita bisa meli, uh, menggunakan fact atau data. Jadi kita menggunakan problem solving lah. Ada problem yang harus kita selesaikan, itu kita bisa bisa bikin di uh, paragraf pertama. Yang kedua, ini ini semacam analogi ya. Kita bisa lihat uh, contohnya, pas mungkin bisa dicek ke yang esai nomor dua kalau nggak salah. Next next, yang beresai, yang berikutnya mas. Nah ini ini essay yang saya kira cukup menarik ya. Uh, belum mas? yang tadi. Nah ini uh, si penulis ini tuh berhasil masuk ke Harvard kalau nggak salah. Dia menganal menganalogikan kisahnya dia sebagai Brah. Jadi ini mungkin nanti anda bisa baca sendiri ya pada saat uh, saya share materi, karena ini sangat, sangat unik menurut saya. Yang kedua itu uh, soal pasta yang tadi mungkin bisa diskip aja karena sama sih kurang lebih. Next, mas. Nah ini yang tips kedua, ini harus benar-benar concise ya dalam menulis karena harus diketahui bahwa kita menulis dengan limitation dalam artian kita ada limit jumlah kata di sana yaitu sekitar 500 kata kalau nggak salah dan kita harus menuliskan banyak info-info penting di sana jadi kita harus bisa memilih apa aja info yang harus kita masukkan dan kira-kira penting buat kita supaya dilihat oleh pihak admission. Jadi kayak ini contohnya saya bekerja di bla bla bla yang dimiliki oleh ini. Mungkin which is nya ini bisa dihilangkan karena itu enggak penting banget. Nah, jadi langsung ke the point aja gitu, jangan bertele-tele. Next. nah ini active voice dan passive voice ini saya sering lihat ya saya beberapa kali bantu teman buat me buat mereview mereka punya essay mereka sering kali menggunakan bahasa bahasa passive voice di mana itu lebih panjang ya bisa dilihat di yang pertama yang atas itu passive voice yang kedua itu active voice nah ini uh, sangat sangat memakan jumlah kata ya dalam artian uh, kita kan harus tulis dalam limitation 500 kata, dan kita harus buat kalimat sesimpel mungkin, sejelas mungkin, tanpa harus menggunakan baik banyak kata. Jadi, active voice itu yang sangat-sangat disarankan, meskipun passive voice itu terlihat lebih keren, lebih kompleks. Nah, jadi, uh, harus benar -benar dilihat dan gunain active voice. Yeah. Next. Nah ini juga sangat penting uh, di mana seringkali kalau kita nulis tuh mana-mana gitu bawaannya. Nah jadi kita harus steril relevan aja sesuai pertanyaan jangan mana mana uh, Jangan nulis something yang enggak relate sama kalau punya aplikasi atau pertanyaan yang diajukan. gitu aja sih. Uh, next. Nah ini untuk komposisi dari personal statement. Ini saya biasa nulis kayak gini ya, jadi uh, pertama 20%, 20 pertama itu saya akan mencerahkan soal tes masa lalu saya. Jadi, mengapa uh, saya bisa menuju ke arah saya sekarang? Ini kalian bahas mengenai kayak semacam telah uh, akhir balik kalian, gimana uh, ceritanya kalian bisa sampai ke, ke, ke, ke, ke titik ini, dan mengapa kalian bisa memilih tujuan kalian sekarang? Dan berikutnya, berikut tiga untuk putusan dalam artian uh, se uh, sekarang tuh apa yang kalian lakukan sehingga kalian bisa uh, apa ya kayak menuju hal yang kalian harapkan gitu dari yang pas itu. Jadi kita harus uh, kayak semacam contohnya tuh uh, Gimana kalian bekerja, apa yang bisa kalian lakukan dari situ dan yang paling penting itu mengenai tujuan kalian. Setelah kalian lulus, itu kalian ngapain Nah, itu yang paling penting juga sih. Yang akan dilihat dari pihak teknisi. Next. Nah, ini uh, tadi mungkin uh, mengenai matrix prioritas. Ini yang saya terapkan selama saya di sana. Jadi, ini kalau kalian tahu, ini namanya matrix action gimana Ini simple ya. Membagi... Uh, Tas-tas atau assignment, jadi dua bagian, important, dan agents. Jadi di kolom satu, ini soal mengenai deadline. Deadline dari hal-hal yang penting buat kalian. Jadi saya biasanya tuh uh, digambarin dan ditaruh semacam sticky note, biar ingat aja gitu loh. Nah yang kedua ini, uh, yang not agents dan important. Dalam artian ini mungkin tugas-tugas akademik atau event-event penting yang memang deadline-nya masih lama. Yang ketiga ini, uh, urgent dan not important ini berarti kayak semacam event-event yang kurang penting buat kita. Semacam kayak club, society, itu yang kira-kira penting kita bisa taruh di sini untuk dikonsider kira-kira perlu banget apa enggak sih. Nah ke